Terima kasih sudah ngaklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana guys kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian yaitu Malaysia Safe Guard Protection with Dignity and Honors. Ini daripada channel Zairi Channel guys. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, ditonton video-video dan di-share video-videonya. Oke, okay, saya sudah penasaran tentang apakah ini, guys. Kan? Nah, VIP ya, kan? VIP guard ya, kan? Jadi macam apa ya? Pengamanan macam itulah. Nah, mungkin mungkin seperti itu. Jadi, langsung saja kita play videonya. Let's go! Oke, okay. gue. Wow, Malaysian VIP guard Protection with... Dignity and honors. melindungi orang kenamaan VIP dan ah. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung merupakan antara tugas utama pasukan keselamatan kita. Okay. Tahukah anda bahwa pasukan keselamatan kita turut melindungi golongan VIP dan juga VIP negara? Okay. Pasukan keselamatan kita harus melindungi mereka untuk mengelakkan ancaman terus kepada negara. Oke okay, berarti ini kalau di Indonesia macam pas Pampres ya. Jadi khusus untuk melindungi uh, presiden Kalau di sana raja seperti itu Sebarang ancaman keselamatan kepada mereka Akan okay. membahayakan negara Antara orang yang perlu dilindungi adalah Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung dan mm -hmm. keluarga Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu Yang dipertua negeri dan keluarga Perdana okay. Menteri Timbalan Perdana Menteri Menteri Kabinet dan keluarga Ahli Parlimen dan keluarga Pegawai-pegawai kanan kerajaan Pemimpin tertinggi pasukan keselamatan negara Individu-individu berkepentingan terhadap negara Individu yang diarahkan perlu diberi perlindungan uh. Juru iring atau bodyguard ini terdiri daripada Anggota Pegawai Tentera Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRN, oh, PDRN. Kebiasaannya yang bertanggungjawab melindungi VIP ini ialah unit tindak khas UTK PDRM hmm. atau pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM Gabungan namun ya. untuk yang di dipertuang agung baginda boleh memilih pasukan mana untuk melindunginya untuk pengetahuan anda juga Sultan Johor turut dilindungi oleh Johor Military Force GMF hmm. bodyguard utama Perdana Menteri keempat dan juga ketujuh Tun Dr Mahathir Mohamad juga dahulunya ialah dari unit tindak khas UTK Oh, Polis diraja okay, Malaysia. baru tahu guys Kebanyakan ahli parlimen dilindungi hmm. oleh unit tindak khas UTK okay. Polis diraja Malaysia Terdapat juga anggota khas Terdapat juga anggota khas tanpa uniform Digelar ghost operator melindungi hmm. mereka Anggota pasukan bodyguard Wow disebutnya ghost operator guys wow. Ini merupakan sebahagian daripada unit keselamatan negara Aha. Dan hanya mereka yang layak digelar iring rasmi Batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja juga turut bertindak sebagai unit bantuan dan perlindungan terhadap okay. keluarga diraja Perlindungan turut dibantu elemen risikan negara dalam memastikan kawasan itu selamat dari ancaman Aha. Mari kita lihat skup-skup tugas juru iring ataupun bodyguard Pengiring pribadi harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi keadaan sekeliling hmm. sebelum kenderaan bergerak Pengiring hendaklah memberi amaran kepada orang yang diiring tentang sebarang kecurigaan sebelum bertindak. Okay. Pengiring pribadi hendaklah menjalankan tugas pada jarak dekat dan elakkan daripada mendapat perhatian umum atau orang luar. Sentiasa waspada terhadap sebarang cubaan orang lain menghampiri orang yang diiringi atau okay. sebarang pergerakan orang lain yang mencurigakan. Terus setiap masa sentiasa berwaspada untuk memastikan orang yang diiringi. Berada dalam jarak perlindungan, betul, memeriksa betul, betul. pintu masuk atau tempat yang ingin dimasuki orang yang diiringi. Pengiring juga harus lebih berhati-hati jika orang yang dilindungi ialah wanita dan kanak-kanak. Tidak Oke, kalau kita perhatikan di sini, guys. Uh, di orang ini, ya, di uh, mungkin ini an, apa namanya uh, penjaganya. Uh, Oke, okay, cut. Nah kalau kita perhatikan di sini guys dari tadi abang nih abang ini selalu menoleh ke belakang untuk mengawasi dan memang harus sebagai dirinya ya. berada dalam Satu, perlindungan dan, memeriksa pintu masuk atau tempat yang di orang yang diiringi pengiring jadi memang harus waspada sekali dengan apa yang dijaga dan itu tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali guys karena yang uh, dijaga adalah seorang raja kita daripada harus Malaysia ataupun perdana menteri juga, orang ya. yang dilindungi ialah wanita dan kanak-kanak. Tidak okay. perlu menolong membawa barang-barang untuk bergerak hmm. ke sana sini. Ini untuk memutahkan pergerakan meluaskan seperti itu, waspada dan mengelakkan tumpuan berkurangan terhadap okay, kita orang tinggal, yang diiringi untuk tugas memandu pengiring ditegah meninggalkan tempat berkenaan sehingga diberitahu untuk berbuat demikian tidak dibenarkan membuat andaian sendiri ketika mengiring adalah menjadi tanggungjawab untuk sentiasa mengiringi Betul. orang yang diiringi sehingga diarahkan untuk berhenti atau telah sampai ke rumah pengiring tidak dibenarkan bertukar peranan ketika bertugas pengiring juga harus menempati waktu ketika bertugas Betul, Hendaklah betul, bekerjasama betul. dan saling memahami dengan ahli pasukan ketika bertugas Komando kita dilatih dan mempunyai kursus khas dalam bodyguard atau menjadi pengawal keselamatan Berdapat hmm. beberapa unit yang terintegrasi dalam memastikan keselamatan VIP negara terjamin ya, Ataupun dipanggil security detail Antara unit dalam security detail ialah pengiring orang kenamaan VIP Pegawai hmm. pengiring, pengiring rapat, pemandu orang kenamaan, ketua kumpulan kawalan pendahuluan pegawai pengiring kanan pegawai pengiring kiri domain security oh, komenters ya. oh, ya. strike force Pak quick Bravo. reaction okay. force QRF pengawal bantuan kumpulan pendahuluan komunikasi unit penembak tepat sniper juga turut terlibat gitu, jika kan. perlu bergantung pada operasi persenjataan biasanya ialah seperti pistol atau senjata api lebih berat seperti assault rifle Elemen risikan negara turut membantu okay. dalam memastikan kawasan itu selamat untuk dilalui. Untuk lawatan keluar negara, sebahagian juruiring kita akan tiba awal untuk memastikan keselamatan dan perjalanan pemimpin hmm. negara terjamin. Alhamdulillah, berkat usaha dan perlindungan mereka, tiada lagi dalam sejarah Malaysia berlaku pembunuhan terhadap Perdana Menteri atau orang kenamaan negara termasuk. Seri Paduka Baginda yang dipertuang agung betul, betul. Pembunuhan yang pernah terjadi ialah kepada ketua polis negara pada 1975 Bagi juru iring hmm. rasmi kerajaan semua anggota ini dipilih secara dalaman oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya Terhadap keselamatan mereka ini Melindungi mereka sangat penting Untuk negara betul, betul, Semoga juru si. iring kita diberkati Dan dilindungi sentiasa amin, amin. Oke okay guys, sudah selesai videonya So, itulah tadi Malaysian Guard Yang maksudnya adalah Kalau di Indonesia itu adalah pas pampres Yang menjaga daripada presiden Dan orang-orang khusus Macam itu teman-teman Dan so, wow keren-keren sih Dan saya nggak nyangka juga bahwasannya Tun Mahathir Muhammad itu juga Termasuk daripada guard dari dulunya seperti itu Jadi bukan orang main-main guys Wow Oke, okay, dan kita doakan senantiasa Agar mereka yang pas pampres dan juga pasukan khusus yang ada di Malaysia untuk raja-raja dan menteri-menteri juga, dan semua tentara kita senantiasa dalam uh, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menjaga negara kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.